Hai hai hai Seorang penebang kayu di Rusia diperkirakan telah meninggal setelah dianiaya oleh seekor harimau ketika dia meninggalkan penginapannya untuk mengunjungi toilet pada malam hari Diduga, korban diyakini telah diserang dan dilukai oleh binatang buas Setelah penyergapan oleh harimau Siberia, kucing besar terbesar di dunia penduduk setempat juga mengatakan penebang kayu itu kemungkinan besar diseret ke dalam hutan video yang diambil oleh rekan-rekan korban yang terkejut dari jalur kasar. Di dekat tempat tinggal dia tampaknya menunjukkan beberapa pakaian yang berserakan, serta potongan-potongan yang terlihat seperti cerohan manusia. Jejak kaki harimau juga terlihat di lokasi yang membuat para warga setempat semakin yakin untuk mengatakan itu adalah harimau dan bukan beruang coklat yang telah memangsa korban.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 Sementara, pencarian pria yang hilang sedang berlangsung dan penduduk setempat mengakui bahwa kecil kemungkinan menemukan penebang itu. Dan penduduk setempat mengakui bahwa kecil kemungkinan menemukan penebang itu hidup-hidup. Dengan satu teori, bahwa harimau Siberia yang lapar tersebut terluka akibat menyerang pria itu untuk memberi makan anaknya. Investigasi penuh atas hilangnya penebang sekarang sedang berlangsung Awalnya korban sedang melakukan shift penebangan selama 15 hari ketika dia diserang dan istrinya juga telah diberitahu tentang kejadian mengerikan itu. Seorang teman korban berkata, dia dibunuh oleh seekor harimau, ini adalah fakta. Tubuhnya belum ditemukan, meskipun banyak penebang sudah berhati-hati untuk bertemu predator seperti harimau, namun sebagian besar tidak membawa senjata untuk perlindungan. Temannya juga mengatakan bahwa harimau adalah sosok hewan buas yang sering terlihat di daerah tersebut. Dan sebagian besar penebang sudah mengetahui resikonya jika menebang di wilayah itu. Sergei Aramilev, Direktur Umum Pusat Harimau Amur mengatakan, masih terlalu dini untuk mengatakan dengan tempat apa yang terjadi pada orang yang hilang itu. Sebuah tim telah pergi ke tempat kejadian, dan sedang menyelidiki keadaan insiden tersebut, kata Sergei Aramilev. Memang, biasanya harimau mencoba melewati habitat manusia, tetapi meskipun begitu pemangsa harimau sesungguhnya adalah manusia. Karena sebenarnya kucing besar ini takut pada manusia. Namun Aramilev mengatakan kelaparan, provokasi atau kondisi yang tidak sehat karena cedera atau penyakit dapat mendorong binatang buas untuk menyerang manusia. Seekor kucing besar yang telah menyerang manusia biasanya dibunuh dengan brutal oleh warga. Seperti spesies harimau Siberia yang pulih di alam liar setelah hampir punah di akhir era Soviet akibat pemburuan liar. Kurang dari 700 ekor harimau yang hidup di alam liar meski saat ini jumlahnya telah pulih di negara Rusia dan China. Karena mereka mengambil tindakan untuk menghentikan pemburuan liar.